plus magazine dan manometer dengan popor stay ranting seperti ini ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya dan kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya sahabat bediler dan daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like share komen and subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. oke yuk langsung saja, yang pertama saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat bediler, nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya terdapat 9 ulir ya sahabat bediler, kemudian untuk tabung dari senapan angin ini yaitu double tabung, jadi e, untuk uji powernya pun juga semakin besar dan semakin kuat dibandingkan dengan PCP Fusion yang single tabung ya sahabat bediler nah senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magasin dan manometer jadi untuk magasinnya ini berisi 14 ya sahabat bediler jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot untuk mengisi mimis secara satu persatu, kemudian untuk manometernya yaitu terletak di ujung tabung ya sahabat nah manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan 2700 PSI yang mampu menghasilkan uji power besar hingga 1100 fps dan untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bedira jadi untuk grendelnya ini sistem putar tarik yang bisa ditarik hingga 5 tarikan jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler. Dan kemudian untuk visir dari senapan angin ini terletak di bagian ujung laras dan di bagian belakang senapan angin ya sahabat pediler. Nah visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan hingga tingkat keakuratannya mencapai 20 sampai dengan 30 meter dan untuk popor dari senapan angin ini memiliki varian popor style ranting jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Outdoor ya sahabat bediler sehingga ketika kita berburu di Medan Outdoor maka kita akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler Oke yuk langsung saja kita akan memadukan secara full set ya sahabat bediler kali ini saya akan memadukan dengan beberapa Aksesoris tambahan yaitu yang pertama Ada peredam Alvina HW100 Nah jadi seperti ini untuk peredam Alvinanya Nah peredam ini sangat membantu Dalam meredamkan suara yang ditimbulkan Dari senapan angin hingga Mencapai 85% Mode senyap ya sahabat bediler Dan untuk peredam ini juga sangat Cocok digunakan di berbagai jenis Senapan angin mulai dari Uklik, gejluk dan juga PCP Ya sahabat bediler dan oke langsung saja kita lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua. Nah, di sini ada laser scope berwarna hijau. Nah, laser scope ini sangat membantu sahabat pediler dalam membidik sasaran di waktu sore hari ataupun malam hari dengan jarak jauh eh, sekitar 80 sampai dengan 100 meter ya, sahabat bediler Dan untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada mimi Samyang nah Mimis Samyang ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar yang sekali tembakan langsung mematikan dan yang terakhir akan saya padukan dengan teleskop basnell dengan ukuran 39 kali 40 EG nah jadi seperti ini untuk eh teleskop basenelnya Nah, teleskop basenel ini sangat best seller banget di Jaya Airval selain memiliki harga yang sangat terjangkau, teleskop ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari sub, gejluk, dan PCP ya sahabat Bediler Dan untuk jarak bidikan dari teleskop ini yaitu mampu e, mencapai hingga 50 sampai dengan 80 meter ya sahabat pediler. Oke sahabat bedir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan aja. Sahabat bedir sudah mendapatkan senapan angin PCP double tabung. Sehingga untuk uji powernya pun pastinya lebih kuat lebih besar dibandingkan dengan senapan-senapan angin yang lainnya. Dan untuk harganya pun juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat bedir yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ataupun ingin tahu harga yeah. Senapan angin ini secara full set bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Rifle. Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat buddha dalam mencari senapan angin yang terbaik ya sahabat buddha. Oke sahabat buddha seperti biasa jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke saya undur diri dulu dan salam am bediler